Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala murid minyawadin Assolatu wassalamu ala s-shwabil anbiya Wa imam Sayyidina wa mula muhammadin Wa alihi wa s Yang berhormat Bapak Kepala SMPK Imarudus, Bapak Keputal Medhaji Ahmad Nadif Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Urusan Kesejahteraan beliau bapak Yudi Adianta MPD M serta anak-anak semuanya yang mengikuti kegiatan pada kesempatan pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada allah swt atas segala limpahan -limpa rahmat -limpa taufik dan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup ber silaturahim melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS masa bakti tahun 2020 tahun 2021 pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu biasa menambahkan nikmat-nikmat yang lain nikmat di dunia ila akhirat amin. Kemudian yang kedua, salam-salam, nanti saya kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bidanin Allah ma'asalim wa'asalim ala sayyidina Muhammad wa'ala al Nah, semuanya pada kesempatan pagi hari ini kami ditunjuk untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Pemilihan ketua OSIS tahun 2020 2021, yang sama akan kita laksanakan tanggal 10 September tahun 2020. Adapun tata caranya nanti masing-masing kelas menunjuk 5 perwakilan dari masing-masing kelas -masing tersebut, yang dalam hal ini jadi oleh kembali kelas masing-masing, kemudian masing-masing. Anak bot nanti akan mendapatkan password serta username yang nanti akan digunakan untuk melakukan pemilihan secara online kemudian yang selanjutnya eh, kegiatan ini nanti kita laksanakan secara online satu hari sehingga harapannya nanti tidak terlalu banyak memakan waktu yang akhirnya nanti bisa kita tampilkan, kita hasilkan calon atau ketua osis tahun 2020-2021 yang baru. E, nanti anak-anak bisa membuka web yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Tata caranya seperti apa. Pencawa nanti akan ada. Secara tertulis akan disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kesempatan bagian ini. Akhirul kalam, mo mohon maaf ya Pak Mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.